syair ini hanya untukmu ku nyanyikan lagu ini hanya Bahawa secara cinta ini padamu kasih, Kucurahkan kasih sayang hanya pada. besar cinta ini padamu, kasih. Ku curahkan kasih sayang, hanya pada... Suaramu kasih Ku tuliskan ini hanya Jangan